satu Inna! dua tiga tuh dua dimulai belum deh abang yang itu bang halo teman-teman jumpa lagi nih bersama abang El kali ini abang El mau main apa ya wah abang El punya mainan baru nih hadiahnya mana oh, ini abang El adek ini hadiahnya ya Nah, ini hadiahnya kalau menang. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kamu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, udah, udah si, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Tunggu, duduk, duduk, duduk, duduk dulu ya, aduh. <tuh> <laughs> bener nih ya, ini ya ini siapa yang tebak yang benar boleh ambil semua hadiahnya nih ya banyak hadiahnya coklat ya ini apa nama ini top ya iyalah lah eh, mudah-mudahan enter dari top tebak-tebak <laughs> ya tebak adek uh, siapa dulu dulu ya abang tebak ini permen di dalam ini ada berapa bang duduk bang duduk aja Abang duduk aja, bang tebak. Ini ada berapa di sini permennya? Kira-kira, sebutin bang. Satu sampai lima, ini ada berapa bang? Ada berapa? 1 sampai lima, ada berapa? Abang nomor berapa maunya? 3. 3 ya? Coba Pakku abang mana? Coba Pakku abang mana Pakku? Mana Pakku abang tadi? Duduk aja bang, duduk situ. Abang duduk aja. Abang duduk aja, nah. duduk. Belum, belum, belum, belum ya, abang ya satu, dua, tiga, tuh dua. dimulai, belum deh, Tuh kena. dua tiga. <tik> Mbak <aku> sih <tik> kena ini yang itu, bang. Kenapa <tik> <tik> <tik> Kenapa enggak percaya, awas <tik> Ayo, tuh dua, dua tiga. Uh, uh. Uh. ada berapa permennya? Coba ya. itu. Satu, dua, dua. tiga. Woi benar abang. Ada tiga, guys ada tiga guys. Permennya, abangnya benar. Sekarang. abang adek balonnya yang gini ada isinya Iya tunggu ya adek duduk aja dulu ya adek warna merah ya balonnya <laughs> adek warna merah adek tebak 1 sampai 5 adek tulis nomor berapa nomor 5 ya. oh, nomor 5 ya jadi adek tebaknya nomor 5 nih teman-teman bener gak ya bener gak ya adek ayo dek ayo dek dek dek oh. wah 1 mana lagi tiga tiga, tiga. mana lagi empat lima enam aduh adek salah deh adek kalah ya ada enam dek coba yang itu coba coba ada enggak isinya yang itu dek coba bang pecahin bang udah siapa yang menang aku yang menang yang menang siapa abang tepuk tangan ya Oke itu udah udah udah udah udah udah udah ini udah ya. udah Asik, ngapain sih, ya? tuh, tuh, buah itu, tuh, banyak tuh, tuh Nah, ini nah. Banyak itu. buka. Duduk aja semua. Kita Ini bagian bagian makannya aja. Ya, ya, ya, ya. Duduk sana, Bang. Duduk. Nah, <tid> bersama lagi tengah, di tengah. Belum, belum, Ada, ada, geser ya. Aduh, keren ya. Ahmad Bimah. Ya. Hah, siapa ya, Bang? Emang apa ngapain? Siapa ya, Bang? Bangel. Ini ngapa, Oh, gitu. Abang, Abang tadi menang enggak sih, Bang? Iya. Duduk, duduk dulu, Dek. Makanya kalau ngomong duduk. Kalau mau ngomong, gak mau jawab pipi. Kenapa, Dek? Alangi, Ana. Udah tahu, Yu. Emang apa tadi dek? Alat aja aci. Oh gitu. Ya. Sampai sih? Enak aja itu aci. Oh gitu pecah tadi balonnya. Ya. Ini Warna apa? Jala. Warna apa dek? Ada warna kuning. Warna kuning. Warna biru. Warna biru. Hmm, terus? Ini, ini ini, ini, ini, yang pecah tuh, tuh, warna, warna apa aja itu? Warna pink, kasih tunjukin teman-teman di sini, Bang. Di, di sini di, di ada kamera warna kuning. Iya, warna kuning, warna kuning, iya, warna ada warna merah. Eh warna Terus? Ada pink. Ini oh, ada ada pink warna pink ya? Ini ada ini, oh, ada gitu. pink Mana kuning, Dek? warna yang, ini? De, mana yang kuning, iya, warna yang, kalau warna ungu. Oh. Nanti ada ada. ada ya. Enak. mana lagi deh, warnanya iya udah makan oh, iya gitu. eh, duduk di, sini, maka di situ, de, makan ade, gue di situ adek, ini udah dibuka adek, ini udah dibuka adek, ini udah dibuka adek, ini udah dibuka duduk, duduk duduk, kalau makan Ayo duduk deh, maka, kalau makan enak, selamat makan doa aja gimana deh, doa-doa aja belum doa Bismillah Hiroh. Nih Rahim, bis. Ah ya, habis. Ah, ya. Amin. Tangan makan guys. Eh, enak gak sih dek? Mana, enaknya, dek? Mana enaknya? Mana enaknya? Mana? Enak. Dek, enak. guys, capek, main, capek, jadi artis nggak tau ya emang ada um, rasanya ]rick? gimana? enak nggak? enak, enak tuh rata apa deh, apa deh rasanya sih? Pernah, pernah. ya ya, pernah, pernah. ya kamera kenapa kenapa sih Kecil, apa gigi abang gak sakit? Apa kenapa, Bang? Abang kuat banget. nih, Bang. Gigi abang terbuat dari besi. Guys, guys, ayo bang, tolong guys, emang El guys, eh emang El mana ya, Kok hilang, Bael, Bael, mana Bael? Oke, okay, sampai jumpa di mana? Sampai jumpa. sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa guys, jangan lupa like, comment. Terima kasih. Do, do. Di sana dia ada dengnya, sama bang El. dia. mana?